Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di zaman pandemi seperti ini kita tetap bersabar menghadapi musibah dan tetap banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon keselamatan, kesehatan untuk diri, keluarga maupun handai tolan sesama muslim maupun sesama rakyat di negeri yang kita cintai NKRI ini. Di sini saya akan menyampaikan tata cara salat Idul Adha bagaimana ketika dilakukan di rumah, sebagaimana riwayat yang kita dapati dari sahabat Anas bin Malik, radhiyallahu Ta'ala anhu, ketika beliau melaksanakan sholat Id di rumah bersama anak, istri, dan pembantunya, Dimana mana sholat yang dilakukan di rumah persis dengan sholat yang dilakukan di lapangan atau di masjid, yang membedakan hanya tempat. Hanya saja kalau di lapangan atau di masjid itu ada khutbah setelah sholat Namun kalau di rumah cukup sholat saja Caranya adalah Yang pertama persiapkan tempat Cari yang suci dan longgar Kemudian sediakan sutroh Untuk pembatas sujudnya imam bisa dipakai kursi, atau tembok, atau sesuatu yang tingginya satu jengkal, minimal satu jengkal. Kemudian setelah menyiapkan sutroh, silahkan mengenakan minyak wangi bagi yang laki-laki. Kemudian si Imam menata makmum menjadi dua, makmum wanita baris di paling belakang, makmum laki-laki membuat soft di tengah. Setelah ditata rapi Tidak ada komat Tidak ada azan. Imam Takbiratul Ihram Dengan mengangkat kedua tangan Sampai Setentang dengan Telinga Kemudian meletakkan Kedua tangan di dada Tangan kanan Memegang tangan kiri Setelah Imam takbiratul ihram selesai maka makmum baru memulai takbiratul ihram. Begitu selesai imam membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah imam mengucapkan takbir sebanyak tujuh kali dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana takbiratul ihram. selesai takbir tujuh kali kemudian membaca ta'awud kemudian membaca al-fatihah kemudian membaca surat dari Al-Qur'an rekaat pertama disunahkan membaca sapihis marobikal a'la rakaat kedua selesai al-fatihah disunahkan membaca hal-ata kahati thulukosiyah atau setelah al-fatihah rekaat pertama membaca surat qaf rakaat kedua setelah al-fatihah membaca surat al -komar. atau surat-surat yang lain yang mudah bagi imam Pelaksanaan ini Ketika Selesai membaca Takbir tujuh kali Kemudian membaca Doa iftitah kemudian Membaca ta'awud Lalu membaca Al-Fatihah Untuk rakaat yang kedua Itu tidak membaca Ta'awud Tapi begitu Bangun dari sujud Takbir naik ke atas melanjutkan rakaat kedua tanpa mengangkat tangan, tapi langsung meletakkan tangan di dada, setelah itu angkat tangan membaca takbir sebanyak lima kali. Di antara takbir satu dengan takbir berikutnya Tidak ada bacaan apa-apa Walaupun sebagian ulama ada yang menganjurkan Membaca tasbih Namun ini tidak berdasarkan dalil yang jelas Hanya saja ini ijtihad dari ulama Seperti itu Selesai takbir lima kali Kemudian langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, selesai Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Selesai, kemudian angkat tangan lagi untuk takbir ruko. Bangun dari ruko, angkat tangan lagi. Sama Hamidah, kemudian sujud. Sujud bisa kaki dahulu, bisa tangan dahulu, silahkan mana yang lebih mudah. Dua kali, selesai, kemudian duduk tasahud Duduk tasahud, mau duduk model iftiros juga boleh Mau duduk model tamaruk juga boleh Perlu diingat, bacaan-bacaan di dalam sholat Yang sir maupun yang jahar sama, bacanya pelan-pelan Tidak dibaca, ngebut Sampai selesai membaca doa, tasyahud. Jangan lupa berlindung dari empat perkara. Setelah berlindung dari empat perkara, dari fitnah hidup, fitnah mati, fitnah kubur, dan fitnahnya dajjal, fitnah hutang, itu kan kemudian kita membaca doa sesuai yang kita inginkan. Mengingat kondisi saat ini sedang sulit, maka kita jika ingin dijaga oleh Allah Taala dari penyakit agar tidak terpapar COVID-19 dan penyakit penyakit lainnya, sempatkan berdoa. Allahumma inni minal barosi wa min askom. Kemudian kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman wa amalam jika kita masih mendapati memiliki hutang banyak ya maka kita memohon pada Allah Ta'ala agar dilulaskan hutangnya jika keluarga kita ada yang sakit maka kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar segera disembuhkan dan seterusnya maka sebelum sholat kita perlu Berfikir apa saja yang akan kita minta kepada Allah Ta'ala Perihal perkara-perkara yang kita butuhkan Selesai kita berdoa Kemudian kita mengucapkan salam Sambil nengok ke kanan Pipi kita kelihatan dari belakang Lalu kita nengok kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pipi juga kelihatan dari belakang dan tangan tidak ikut gerak apa-apa. Selesai sholat, tidak ada zikir sebagaimana selesai sholat fardu. Jadi langsung selesai. Manfaatkan Duduk bersama keluarga untuk ngobrol tentang agama, ngobrol tentang sesuatu yang menyenangkan, tentang kurban, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.